Analisa USD Yen tanggal 26 Januari tahun 2022, USD Yen cenderung bergerak sideways di sekitar area 114, namun diperkirakan berpotensi untuk bergerak bearish. Cermati jika USD Yen terus bertahan di bawah area resistance 114.000. Karena ada potensi USD-Yen kembali bergerak turun ke sekitar area 113.750, sebaliknya, waspadai jika USD-Yen berbalik diperdagangkan di atas area 114.000, karena ada potensi USD-Yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area 114.168, sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022.